pakai akhir sekitar saya akan dari arah Kalun melalui Jalur, kemudian saya sampai tiga. Allah Thank you. kiri kita akan ke jalan Insinyur Soekarno menuju arah Ciperna kita akan lurus ke jalan kubu sangkan Cirebon Girang Wanasaba Cirebon Girang. Belong kanan kita akan ke arah sumber jalan Sehnurjati Tapi kita akan ke kiri ke arah Kubang Belong kanan kita akan sendang Nah depan ada kegugaan kita akan kalau lurus kita akan ke desa kubang tapi kita akan belok kanan ke arah pelangon ayo Adit, sebelah kirimu ada monyet mau loncat, ayo mau lari kemana kamu, kanan kiri mentok jembatan gantung. Ohoho, oh. atap. Uh. Wah ada makam juga ini. Yap, jembatan gantung sudah saya lewati. tembakan ada siapa? Ada <tuk> kembaran saya guys ya. Saya lanjut. Saya <tuk kembaran> lanjut. ada ibu-ibu guys boten, boten. ada ibu-ibu guys <laughs> kita sudah sampai di wisata keraplangon. kita akan belok kiri ke arah kuningan Kemana kamu adit, pulang tinggal lurus aja? Kenapa kamu mau belok kanan, cuman buat konten ya? Kalau belok kanan kita akan ke Cirebon Tapi kita akan belok kiri ke kuningan Gitu loh Hello Adit, sebelah kanan ada waterboom loh. Kamu suka berenang kan? Kenapa tidak berenang saja? Makanya kali jalur ini, jalur ini Di sebelah kanan ada rumah makan. Kenapa kamu tidak kelaparan? Biasanya kamu lapar banget orangnya. Untuk Hey Adit, kamu tinggal lurus aja Kenapa kamu belok ke Cimara Ayo lo, kamu terhiduk mau ke Telaga Biru ya Kamu di desa Cimara Padahal. di sebelah kanan ada mobil perkemahan loh kenapa kamu tidak camping biasanya camping sama teman-temanmu. kasihan deh lu kamu terhambat mobil yang melihat-lihat GPS karena nyasar eh belok kiri kalau mau telaga biru belok kiri ya, di sana belok kanan ketelaga biru kamu sudah tertidur mau bolang kan kamu kan sagitarius gitu loh hehe eh. nggak usah keder-keder, Adit. Kamu tinggal pilih lurus atau belok kanan. Kamu kan petualang ya. Kamu segitarius gitu loh. kan terlalu lama di tempat ini kamu nanti pengek tahu cepet gaspol oi gaspol oi oh, turun <yang> guys <kai>. uh bolehnya pergin dulu deh Adit, berenang di Kali, sungai itu Paniis, kamu tuh tadi saya sarankan berenang gak ngojai-ngojai kamu. <SILENGALAN> kenapa kamu tidak marah tadi mobil rem mendadak tahu nggak ya tuh kalau belok kanan kamu mau ke kibuntu Eh adit belok kiri sana cepet balik lagi ke tempat-tempat wisata belok kiri lagi jadi muter balik muter muter terus hehehe. Mobil mogok. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, guys bogor tadi tadi mobil hitam barusan ngerem mendadak ini lagi cewek kucing tiga aduh kebut kebutan tuh mancing dulu sebelah kiri mancing <SILENCIO> Adit belok kiri sana, balik lagi ke Cimara. Ya, puter-puter terus lewat tadi. Buter-puter, jangan belok kanan, eih. kamu kasihan sama adik kamu sana lurus lagi ke pelangon sana ya, urus tuh adik kamu tuh diurus kita akan belajar kita jadi pelangon nah, cuma mengambil jalan memutar saja belok kiri, lebih cepat. Ngapain kamu belok kanan? Kamu kemana? Mau ke Seda? Jalan buntu, tah? Eh, deh, tadi. Ei, hey, jangan kebut-kebutan. Tadi kamu hampir terbang, tau? Hei, tuh sana, lurus sana. Mentok sedak sana, Sukasari, sedak. Eh, hey. nah, lurus kita sana, suka sari. Kita sampai, hampir hampir. Suport di sini. Yap. Terlihat banyak sekali step, step atau step ya, yang mengarah ke sana, guys ya. Pancalang Masakan listrik Daerah kuning dan Turbon Oke, sudah diteruskan Ke sana, maka akan Sampai ke Mas ya. Barat Matan yang buruknya Kalah, Penang utara sana barat belakang saya selatan belakang saya timur belakang Bye. akhirnya sampai juga guys. Om, Oh ya, Perjalanan yang sangat mengasikan seru dan mengenyokkan ya karena jalannya itu. Woo. Oke terima kasih sudah menonton Terus selesai. Salam. AKM. Adit Karim Panjiri sekitarius sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.